Semakin berbahaya, karena itu kita perlu perlindungan yang selangkah di depan. Deto, lindungi dari 99,99% ,99 kuman dan virus corona jika lembut di kulit. Deto.